Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita welcome back maning Kita welcome back maning di channel tonton aja masih bersama saya Samudir Rapsol Basquara Ahmad Bro Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support dan hadir di channel ini Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat Walafiat amin amin ya robbal alamin bro Saya tadi baru aja uh, dapet tank di tier 5 bro Namanya Wolverine tapi belum saya baru nyoba sekali saya baru nyoba sekali dan kalah bro <laughs> Ternyata saya kalahan ya bro Gak pernah menang kayaknya men Oke okay, saya mau nyobain uh, Apa namanya Wolverine ini bro Di tier 5 bro Tier 5 ini saya nyobain Karena tanknya baru Jadi saya nyobain ya, bro Nyobain langsung dalam pertempuran Kali aja kan eh uh, menang ya bro, dapat victory ataupun apa dan lain sebagainya saya nyobain untuk yang kedua kalinya bro kalau kalah ya allah ya rupi kenapa saya kalahan mulu ya nggak bakat dalam main game kayaknya men aduh bro ternyata saya dibontot paling terakhir wow ini the heavy siapa ini bro saya nggak bisa milih tank nggak bisa nembak uh, tank juga bro oh. Kali -kali -kali. Ini kok jalannya pelan banget, nih punya semen. Pelan baru dapet, ini soalnya tanknya, bro. Tanknya baru dapet. Oh, itu udah main gembur-gemburan aja tuh. Oke. Oh, mantap itu splash. Bang splash. Wah ini bajunya orang nutupin men. Wow. Thank you men. Jemuran ini jemuran siapa bro? Ada jemuran baju bro. Aduh, sembunan orang nih, bro. Aduh, siapa namanya, Mbak? Main, siapa namanya, Mbak? Main, woi, oh, sorry, sorry, sorry. Maju deh, maju, maju, lu, maju, lu, Allah. Saya mau cut main, ampuh bro. Ini tank, bro. Saya berhenti, teman saya yang kafe, wan. <sighs> knockdown oke. Okay, teman saya udah pernah ngumpul. Ah, kalau teman saya udah pernah ngumpul, saya berani, bro. Tapi kalau wan be, wan saya belum berani, bro. Woi ini nih Mereka tinggalku. Oh. Waduh Kafe van Padang temen saya bro Mana sih? Uh, ini bro, kalau kafe itu emang ampuh juga, loh. Bro, serius deh, kafe itu ampuh, bro, atau saya aja yang belum bisa ya. Bukan ampuh, <laughs> dia ampuh banget, bro? Kita yang ngajarin yang mana ini? Kalau misalkan sininya gimana, bro? bawah bawah bawah sini bawah sini oh men oh ini rek kuat banget loh re, rek biar rek Dia dari jauh nih Tembusin, ganti buru dulu, dulu, dulu. oke. Okay. Saya kena tembak, bro. We didn't even them. Coba, tembusin hai, hai, hai, hai, mati bro, tinggal tujuh ngirit oke okay, men, ganti bro, dari belakang bro, dari belakang bro, dari belakang bro, dari belakang bro oh, teman saya, oke, okay, thank you, double snipers men <laughs> ya, nyumbang-nyumbang satu bro nyumbang-nyumbang satu, mesin complete, damage block 3x20 5x men men aduh saya lapar bro mau makan gak ada nasi <laughs> wow Dabi sniper dapet 5 gokil Bang Dabi Bang Dabi uh, the heavy oke okay. oke okay, emang lho bro cafe 1 saya salut sama cafe 1 ini bro dia kuat tanknya bro kalau cafe, cafe itu dari mana bro? Uni Soviet atau mana? Saya kurang paham juga kalau masalah perteng begini bro Ah, men Dua kali nyobain ini men Wow dapat apa ini? Peti Peti emas bro, kita buka peti emasnya bro Oke okay. poster, poster 4 Oke okay. Apa ini? Sertifikat. Wow, view tank. Hah? Matilda. Ini maksudnya gimana sih, bro? Medium tank, Matilda. Tier lima. Wow. Tank pur sertifikat grand 20% puluh persen diskon. Matilda, nggak ngerti, bro. Saya aja dapetnya ini, Matilda. Apanya bro yang mau dikuatin, bro? Trend ini heavy tank. Saya nyobain di ini, bro. Bismillahirrohmanirrohim. Kita pergi berperamen K <laughs> bro, bro, man, sorry, I'm so sorry kalau saya ngerepotin teman-teman, saya minta maaf banget. Saya belum terlalu player dalam game ini, bro, masih tahap percobaan. Ini saya maju di tier sembilan, kayaknya kocak banget ini, man, <laughs> Bro, geri-geri bro, serius, bro. Uh, ini tank super banget ini bro ada yang kesana enggak? saya kayak keong anjir bang turtoise mohon maaf punya ya saya lemot, <laughs> nama is capturing. Oh, bentar lagi men, nyampe wilayah men. apakah saya akan pertama mati dalam pertumpuran rek? kayaknya bisa jadi men <SILENCIO> <SILENCIO> oh kena cancel, bro Oh, udah padam. CPK. Mana bro tadi di sini, bro? mau apa-apa udah kena track-nya bro malah Belum sempat. Sorry bro, saya belum sempat bro. saya ditembak dari mana ya? Oh dari sono, men. Fikars Ganti puluh re Oke okay, ini reni re Waaanjir Bro, bro, wah, sekali lagi, gini, rek, rek, serius deh. Ah, lama rek, lurus aja. Defeat kita, defeat, bro. <tuh> I'm so sorry kajalan jalan bon. Bro, bro. Cobain deh lagi. One again ya, Bro. One again. <laughs> again. Man, one again, man. One again. Kita one <laughs> again sekali lagi, Bro. Tatung Glam, Los Blanchoes. Ya, nah, ini pakai heavy tengah, eh pakai heavy aja kali, bro ya. Kalau kita mau iniin, bro. Oh, masih eh uh, seratus. Teman saya yang tadi bukan ya. He sorry. dua rek Serangan dari mana Bro? Oh ini Bro. Ini hanya serang saya Bro. Bro udah hilang Bro. Astagfirullahaladzim. pokoknya bro, yang kena bro coba M8A AH! M8A1 M8A1 M8A1 ya bro Aduh BRO BRO Baru lo Baru mau mundurin tank, udah kena beleduk baik Aduh, men. nggak pernah good gaming saya, Bro. Main ini selalu noob ya, Bro. I'm sorry. Oh. Uh. Si anak bontot. Ya Allah. Saya Waduh, di bagian ini, men. Let's get this show on the road saya jalan Pakai heavy tank Heavy tank lagi Ini yang apa Penembus Batas Kamu yang salah kar kamu yang mulai Main belakang Coba ngigulin aku Selama ini Aku salah menilai Di belakangku Kamu asik selingkuh Kamu berdosa Karena ingkar janji Sumpah sehidup semati tega kau hianati Telah kumaafkan Tapi tak kulupakan selama tinggal mantanku Cari yang baru lagi Wah wow, Kokil Gokil Tunggu penuh Oke okay. Kuat takut tiba-tiba dari belakang Apakah dia mendekat? Oh iya Mana ini saya bro? Cidu Biasanya sih bro Wow Mana saya mana bro We can move Bentar lagi saya kena bombardir, men Gua bilang juga apa, bro Bentar lagi gua kena bombardir Gak percayaan sih lu jadi orang Buset dah Jai, bro Dia tuju kita Dua doang, bro bro. Defet K91 defet, men Coba kita lihat Bestray assistnya cuma satu doang Yang yang mana ini? Oh yang ini Oh men MA81 Bro Kita upgrade yang apa bro? Yang ini ya bro ya kali ya 4300 men Ini yang mempercepat uh, Ini bukan ya Ini apa ini? Upgrade ya Oke. Okay. one no. 0. Habis, Bro, duit saya. Aduh, men, men. Duit saya habis. Oke, okay, thank you. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support saya di channel ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin, Bro. Thank you ya, Bro. Thank you, Bro. <tuh> saya balas dulu punya siapa ini? Ada chat kayaknya atau ada Om Dante no Gerja Gaming, Om Dante. Oh, uh, apa sih ini? Oh, ini oke, okay, men. Thank you, bro. Thank you. Yang udah, eh, uh, join nama saya ini, bro. Puyasa jelek banget, nih, bro. <laughs> Jelek banget, Victory 124, Defense 127 Itu total untuk keseluruhan tank, bro. Untuk keseluruhan tank, <laughs> bro. Thank you ya, bro, buat semua teman-teman yang udah join nama saya yang udah join di kanal YouTube saya mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dilindungi dari segala macam musibah dan mara bahaya, Bro. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.